Kata-kata mutiara bijak bersikap dewasa, menjadi pribadi yang lebih baik. Kedewasaan dilihat dari bagaimana seseorang mengelola rasa marahnya, bahkan kepada orang yang membuatnya begitu kecewa. Sudah biasa menghadapi penyesalan dan sudah siap menghadapi penyesalan-penyesalan berikutnya, yang insya Allah mendewasakan. Kedewasaan seseorang tidak diukur dalam cara berbicara dan tindakannya. Tapi, tapi kedewasaan seseorang dapat diukur sampai sejauh mana dia bisa setia dan tulus hanya pada satu orang saja. Itulah arti kedewasaan dalam percintaan. Masa muda berakhir ketika egoisme berakhir. Kedewasaan dimulai ketika seseorang hidup untuk orang lain. Herman Hesse. Saat menjadi tua kita menjadi lebih bodoh dan lebih bijaksana. Francois de la Rochefoucauld. Kedewasaan, melakukan apa yang penting dan mengabaikan apa yang tidak penting. Maxime Lages. Ketahuilah. Kebahagiaan bukanlah milik mereka yang masih berharap, meski terus terluka serta masih berusaha, meski terus kecewa. Jangan memaksakan diri untuk bertahan yang terus-terusan membuatmu kecewa karena bisa jadi kamu sangat berharga bagi orang lain. Tanda pertama kedewasaan adalah tidak bereaksi terhadap ketidakdewasaan orang lain. D. Mutu Krishnan Kedewasaan adalah saat kamu menjalani hidup dengan komitmen, bukan dengan perasaanmu. Rick Warren. Hidup tak pernah lepas dari masalah karena masalah adalah satu cara Tuhan menjadikanmu pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Pengetahuan diri adalah langkah pertama menuju kedewasaan. Jane Austen. Dewasa itu bukan berapa umurnya tapi seberapa bisa ia mengontrol, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. Terkadang, kamu berpikir seseorang telah berubah tanpa kamu menyadari hal itu terjadi karena dia sudah mulai bersikap dewasa. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menunda kepuasan. Sigmund Fred Sikap dewasa atau kekanak-kanakan seseorang akan terlihat ketika dia sedang menghadapi suatu masalah, bukan dari tua atau mudanya usia. Dukung terus channel kami agar terus berkembang dengan cara. Subscribe CHQOTES, nyalakan lonceng notifikasi, kemudian bagikan videonya, komentari, serta like videonya.